jilat anaknya. Ini si Shed Shed Shed Ini si Sp Spack Junior. Yang ini yang lagi ngao namanya Sophie Junior. Karena bulunya mirip Sophie. Ini namanya Sophie nih. Sophie lagi jilat-jilat pantat -jilat anaknya. Eh, dipersihin. Ini bayi nih. Coba ini. Hm? bu ini pup, yuk ini mata udah kebuka sampai junior udah kebuka, wuh muak dia, nih nyonya nyonya copi nih nyonya nyonya copi itu bekas jahitan cesarnya copi dijahit copi dijahit copi ini anaknya pinternya naik susu, tuh yang yang si she chat matanya belum kebuka yang udah kebuka matanya si Shopee Junior aja kayaknya set agak keterbelakangan mental deh